Halo semuanya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan nama saya Sri Umi Juliantina, salah satu mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku agresi. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang apa itu perilaku agresi? Jadi perilaku agresi ini adalah semua sikap atau perilaku, baik itu secara verbal maupun fisik, yang dilakukan secara sengaja dan juga terencana dengan tujuan untuk menyakiti Agresi ini tidak sama dengan ketegasan, karena perilaku ini lebih mengarah kepada perusahaan barang serta perilaku destruktif lainnya. Pada tahun 1968 Muharren telah mengemukakan benang bentuk perilaku agresi. Di antaranya, yang pertama adalah agresi pemangsa, ialah sebuah tindakan menyerang dari pemangsa untuk mangsanya. Lalu, yang kedua ada agresi akibat ketakutan, ialah sebuah tindakan menyerang untuk membela diri serta menghindari dari ancaman Lalu yang ketiga adalah agresi teritorial ialah sebuah penyerangan terhadap penyusup di daerah teritorial Lalu yang keempat adalah agresi antar jantan ialah sebuah pertarungan antara dua spesies jantan untuk saling memperebutkan betina, teritorial, bahkan juga memperebutkan makanan Lalu yang kelima adalah agresi maternal ialah sebuah tindakan menyerang ancaman bahaya. Lalu yang terakhir adalah agresi instrumental. Ialah sebuah agresi yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ialah sebagai respon terhadap suatu situasi. Selanjutnya ada beberapa aspek perilaku agresi, Di antaranya yang pertama adalah agresi fisik yaitu adalah agresi yang dilakukan secara fisik untuk menyakiti atau melukai orang lain contohnya seperti menendang atau memukul paling kedua adalah agresi verbal yaitu agresi yang dilakukan untuk menyakiti perasaan orang lain contohnya seperti membentang mengejek mengumpat atau mengancam lalu yang ketiga adalah agresi kemarahan ialah sebuah emosi negatif yang terjadi akibat harapan yang tidak terpenuhi kemarahan bisa menyakiti orang lain bahkan diri dia sendiri contohnya seperti sebal, kesal, temperamen, dan tak bisa mengendalikan amarahnya lalu yang terakhir adalah agresi hostility ialah sebuah tindakan mengekspresikan kebencian, permusuhan, atau kemarahan kepada orang lain agresi ini sering tidak nampak namun dapat berakibat buruk bagi orang lain selanjutnya ada beberapa faktor penyebab perilaku agresif. yang pertama adalah faktor biologis dan ini berpengaruh terhadap sebuah pembentukan sistem neural otak yang mengatur si agresia. Sistem otak manusia tersebut berperan di dalam menghambat atau juga memperkuat sirkuit neural yang mengontrol agresi. Lalu, yang kedua adalah faktor naluri. Manusia ini mempunyai dua jenis naluri: yang pertama adalah eros atau insting kehidupan, lalu yang kedua adalah tonatos atau insting kematian. Jadi, agresi ini termasuk dalam ekspresi naluri tonatos. Yang ketiga adalah faktor emosi Amarah merupakan suatu emosi dalam menunjukkan perasaan tidak senang atau tidak suka Jadi amarah ini dapat menimbulkan agresi pada manusia yang keempat ada faktor frustasi Seseorang akan merasa frustasi ketika tidak dapat memenuhi kebutuhannya Atau juga tidak bisa menanggapi tujuan serta keinginannya Seringkali rasa frustasi ini dapat memicu terjadinya agresi pada manusia dan yang terakhir adalah faktor social learning. Tindakan agresi pada anak serta remaja ini sering kali terjadi, karena sering melihat adegan kekerasan yang ditayangkan pada televisi, games, atau juga di kehidupan nyata. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.